Guys, selamat datang kembali lagi di gue, gue di sini masih bersama channel langsung Berikan Kalian Tips dan Break pola slot gacor hari ini. Info slot gacor hari ini, situs slot gacor hari ini dan bocoran slot gacor hari ini. Dan seperti yang kalian lihat sekarang ya, gue sedang bermain salah satu situs yang katanya nih lagi bocoran gacornya, guys. Nah, karena di sini gue juga memberikan kalian bocoran tentang situs gacor, jadi di sini gue mau rekomendasikan kalian tentang satu situs. Yang lagi gue uji coba kegacorannya terlebih dahulu nih sebelum gua rekomendasiin ke kalian Jadi buat kalian yang penasaran Sama situsnya apa silahkan buat kalian stay tune di video gua kali ini Biar kalian gak ketinggalan info. Waduh Dari tadi udah turun mulu ya Dan sekarang baru connect nih 1.700 oke okay. dikali 18 Lumayan banget Nambah lagi modal gua. Disini kita bermain di Gates of Olympus dengan modal kurang lebih Rp 50.000 Tapi sebelum kita lebih lanjut lagi ke gamesnya jangan lupa untuk dibantu like, comment, share, dan subscribe Dan jangan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya biar nanti kalian gak ketinggalan video video terbaru Yang nantinya bakal gua buat setiap hari jadi jangan sampai kalian ketinggalan Oke, kita langsung aja ke permainannya ya Di sini gua masih putar-putar spin dan kali ini gua udah naikin ke bed 2400 tadi di pertama aku pakai bed 1200 oke okay, kita bakal lihat ya karena menurut gua yaudah ya makin gede bednya makin tahu juga kita seberapa gacor sepusnya konektir oh, anjay ada scatternya dong untuk nama situsnya nanti bakal gue spill di pertengahan atau di akhir uh, permainan gue ya Karena gue mau nanya sekalian setelah nanti gue dikasih profit Atau setelah perjalanan panjang kita main sini. Wow, konek guys Anjim, kali 24 dong mantap banget, 115.000 kita dapetin Oh my god Oke, okay, kita masih berlanjut lagi nih ya, masih belum selesai. Dan ternyata yang gua lihat di sini pecahannya lebih bagus dari pecahan yang sebelumnya. Sama sih sebenarnya. Cuman yang sebelumnya lebih banyak petirnya ya, kalau ini lebih banyak pecahannya tapi it's sama-sama okay, banyak juga ya. Jadi nggak terlalu nyedot banget dan sejauh ini modal gua terpantau aman. Dan cenderung naik, kalian bisa lihat sendiri udah naik lima 225.000 oke kita lanjutkan lagi kita coba turunin lagi ke 1200 ya, kita coba putar spin di turbo spin lanjut guys kita lanjutkan lagi kita coba naikin lagi bednya karena gue rasa yaudah kita bagusin lagi di 2.400 lebih bagus ya di 2.400 ya daripada 1.200 tadi nggak ada yang connect sama sekali mending naikin dikit tapi pecahannya banyak oke okay, kuning biru Aduh, hmm. hampir saja dapat scatter 4 guys, trot alas ya boy. Oke lanjut lagi, masih dengan spin spinnya ya dan ini masih terpantau. Masih aman lah ya, belum rukat banget banget Kita ambil turbo spin Sabar ya guys Oh my god Akhirnya yang ditunggu-tunggu dapat juga skater gratisnya guys Aduh Semoga aja ada isinya ya, biar gak mengecewakan penonton <tuh>, Mengecewakan gue tentunya Oke, okay, kita coba lihat untuk scatter gratis yang di sekarang di bet 2400. Oh my god. Wah, wow, bangsa dan negara. 4200 mulus banget. Dan apapun mulus banget kali 100-nya, guys. Wow. Gokil. Ini gokil banget, oke. Okay. Kali aja kalian udah pada penasaran nih situs apa yang lagi gua pakai sekarang Gua pakai situs permen 138 Kalau misalkan kalian ada yang masih belum tahu Silahkan kalian kepoin dulu situs permen 138 nya Kalian bisa buka browser kalian dan kalian ketik aja permen 138 Dan kalian cari yang ada logo gajah makan permen gacor Aduh ini auto sensasional ya Udah naik 600 ribu dong Wah gila sih Cincin nih cincin Udah Jackpot lagi kita guys Wow Jam pasirnya konen nggak Oh my god 15 ribu 15 ribu dikali 112 jancuk 1 juta 600 ,000. Wow Oke okay, guys Ternyata gacor banget ya setelah penantian panjang kita nungguin jackpotnya gimana? Ternyata kita dikasih jackpot kali merah di dalam scatter. Oke, okay. habis ini gua mau udahan aja guys. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan mau simak video gue ya. Dan inilah rekomendasi situs gacor dari gua Ada permen 138 Silahkan kalian coba Semoga kalian juga beruntung Dan tentunya gue bakal balik lagi dengan situs yang lebih gacor Oke okay guys, sampai jumpa di video gua selanjutnya Bye